Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan merekam sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian yaitu bukan safe hotel. Pengalaman lebih 20 tahun jual WA Tantor apa nih guys ya? Watanhor Daging Tepi Jalan Kini Kecoh Dipo di Nah ini daripada Azbar Badrul Yaitu Abang Azbar ya Jadi buat teman-teman sekalian Subscribe, like, serta tengok video-videonya Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Aduh kali ini banyak sekali makanan makanan yang enak ya guys Ini daripada Abang Azbar juga Pasti enak banget ini asli okay. Bermula dalam 2 bulan kita dah start breakfast. Okay. Tu kita ada ada American breakfast, okay. lepas tu ada sikit ada Chinese sikit, ah. ada nasi lemak sikit, lepas tu ada nasi ayam pun kita on juga. Dari pukul 7:30 sampai pukul 11 untuk breakfast je. Lepas tu kita continue lunch. Lunch uh, nasi ayam logialah okay dia ada set dia sendirilah. Ah ada, ha, kita ada kita set apa ni. Apa lunch? lunch sampai pukul 3 lebih. Oh. oh. oh. Sebelum kita buang. Sebelum buang. Sebelum masak dalam ni. Oh, nasi oh, masuk okay, dalam ni. Oh, Oh, bagaimana nasi ni? Oh, nasi ni? Nasi ayam, kan? Nasi ayam. lepas wow. baru masak, kan? Oh, my God. Masak-masak okay. lagi. Buat berkesih kedai. Man. Siap, buat. Ber... <laughs> eh, ni ayam apa? Ayam bakar. Oh, ayam bakar. Untuk nasi ayam lah? Uh, untuk nasi ayam, dengan nasi Oh, ada salad, limon uh, Ni Biasalah. Asal dulu menega berapa ekor? Bawah 10 ekor lah. Bawa 10, meter, ya. oh, 10 uh, ekor uh. lah. Kalau ikut dulu setiap pagi ke ya, bang? Ke pagi ni baru lagi? Pagi uh, tu boleh buat 2 bulan. 2 bulan? Ah, uh, 2 bulan. Terus dulu bang. Ni dia ayam toge bang? Haa, uh, Dia kebanyakannya banyak kedai-kedai Cina bang. Je, Melayu kurang eh. Kan? Uh. Tapi kalau ada Melayu yang jujur, lah kan? Okay. Okay. Oh, nasi toge ni. Ini onion oil untuk bagi dia bau. Oh, minyak bawang ah, Minyak Bawang ah. Okay. Jipet. Minyak Bawang, Oh, sudah ni guys. Ceket ni mesti kena ayam best ni. Minyak bawang. Okey. Nasi ayam toge eh. Siap dia macam nilah. Nasi ayam okay. toge. Terima kasih oh, kerana menikmati Oh, siap orang BBQ, uh, sos tu uh. Rasa minyak bawang ni orang Oh, ayam putih <laughs> Okay, ini yang rebus ya, jangkai hmm. Ini berapa ringgit bahagian sama ibu Sama ya? ibu Sama ibu Macam nasi ayah lusit ni Cain wow. Minyak bijak, sisi minit Bawang Okey Terus setak ni Buatkan pakai daging eh? Ya, daging Memang gila Awang putih Okey Biasa okay. okay. okay. oh skillnya skill memasaknya kayak set ya kayak hotel bintang lima kayak gini banyak kan? uh, oke okay. yes. okay, ternyata sedikit ya ya. dikasih apa lagi nanti oh uh, chicken stock oh masa untuk dua sini bang. Tahu. Okey, masa dia ya. Alah betul dah dapur ah. Tu pernah tadi hotel tengok. Sini chef. Ada chef. Oh, <laughs> <tengok cara masak laughs> lah video hotel lah. Tak boleh kita hotel lah. Share ni. Tengok, saya masak pula orang. Kalau review nasi ayam ni tadi orang tak tahu chef ni. Bom jagawannya. Ah, uh, Ronald oh, holland Potato. Oh, holland Potato ah. Oh. Telur Telur banget Watan pun Oh my God Cek berbahagia <tuk> ni Cek Bagus banget Agar dia RM7.50 tu eh Paragus ke lah Cek lemot rendang juga eh Cek Chicken toast light -like kita look dia banyak menu sini bow orang seronok tak tahulah kan tak suka yang ni order yang ni kan macam breakfast kat hotel lah ni banyak bagi jari betul kan oh betul lah dia bawak warung lah ni dia bawa-bawa apa nama ni hotel apa nama makanan-makanan hotel kat sini lah yo apa apa nak tanya ini arti apa punya tujuh saya tak ingat dah lah tapi biasa Warna-warna kedai jarang ingat harga <laughs> wow. Cara basuh kuali ke kan? uh. uh. bang? Ya Mining fried ke dia Minyak Banyak-banyak tahunnya dia agak-gakak banyak okay. dia lagi ada ya, ni bau sedap <laughs> Aduh, salam guys. Bijak balik. Ini yang yang eh uh, tiping ya. Daun bawah. Tak boleh pencai. Oh daun bawah kan? oh. ah. Oh, oh, dia wangi lagi. Oh, lain daripada lain ni. Oh, power. Oh. oh. Bau hangit-hangit dia sekejap. Oh, gitulah. Rosie. Oh, telur lagi keren pah, keren pah oh, sikit, sikit ni tak beli eh. <laughs> Hangit -hangit ni hangit-hangit ni yang sedap oh, cili asam cili asam e. oh, nampak sedap ni eh. ya oh, ni makan ni lagi jadi teruk ni weh, inilah yang bikin ketagihan guys, benar. wah, wow, apa jadi most honoh ni okey okey hmm aku daging ni pun banyak berapa hey. ringgit ni? maksudnya berapa? kalau daging 8 ringgit 8 ringgit eh ayat panggung telur masak ke ni mushroom and cheese pamulet jali ooooh ooooh oh my god enak eh, banget <coughs> jadi suara oh. dia beringat tu masak, suara masakannya dia nampak dulu buat bertahun ada? ada dua beluh dua belah belah belah belah eh Selain ini masakan hotel banget guys Ok kita berada di Ulu Kinta Batu Lapan Dia kalau daripada Pekan Ipoh Dia sebelum traffic light nak bagi Camp PGA Kalau daripada Tanjung lepas traffic light Lepas masjid Tapi jalan je kedai dia Dekat sini dia ada Antara best seller kat sini Dia ada nasi ayam Biasa toge Ayam toge Kemudian ada ayam steam Dan juga Prosted Ok oh. jadi kita nak cuba Soap dia dulu Kedai ni buka pagi tau Pagi pun ada nasi ayam lah Bismillah Hmm, oi sedap. Rasa chicken stock tu kuat. Chicken stock original bukan chicken stock cube. Rasa air ayam tu. Bismillah. Hmm, Ini nice. ayam daging dia. Oh. Okey. cuba Bismillah. Ni ayam dia. Okey, kita cuba rasa ayam dia. Bismillah. Hmm, setiap meja dia akan bagi wow, sauce. ada. Hmm, ada oh, sambal gitu. Sedap. Okey, apa yang best tentang nasi ayam ni dia masak? Guna daun limau purut Okay, kita ambil tauge Ambil ayam dia Okay Bismillah Hmm Oh, layan Makan nasi ayam pagi-pagi layan Oh Tauge dia tak lembik Celur sekejap je Hmm Kita cuba ayam high nine Okay Okay, kita makan dengan nasi Tauge sikit Ayam high nine Bismillah Hmm Ayam hamil ni jadi teruk Cuba bawa sosnya di sini Oh, saham Tambah enak dia Cuba makan dengan sosnya Tambah Bismillah. enak pasti Hmm oh, Sedap Minyak bijan dia tak bawa banyak sangat Jadi tekak-tekak Melayu kita minyak mah uh. Kita makan tawagis saja Bismillah Hmm Bismillah Dia ada juga ayam bakar Kita cuba makan ayam masak di. Bismillah Ya Allah, adak banget Ini ayam memang sedap Tak payah sos dia pun dah sedap Kita makan dengan nasi Ayam bakar Bismillah. Hmm, makannya ayam bakar dia memang sedap doh. Ambil. Okey. Bismillah. Hmm, semua ayam dia best, sedap teruk. Dan kita nak cuba next menu. Nanti kita bagi rating. Okey, next menu kita nak cuba Pining Fried Quetiau. Harga dia RM8. Kita cuba hmm. kategori ni panas-panas. Oh. Tengok cara dia masak tu. Ooh. Ooh, tengok. Ooh, oh. tengok. Oh, rasa. Okey, kita cuba suapan yang pertama. Bismillah. <laughs> oh no. Sedap-sedap. Dia bagi cili asam kat sini. Okey, kita suap sama-sama dengan udang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, oh, best Kita ah. cuba ambil dengan cili potong. Tak <laughs> ngertilah dah guys, enak banget pasti ya Allah. Hmm. Ini memang Chinese style. Dia cream. Yeah. Makan dengan cili memang jadi teruk Sos asam sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Sedap sangat ah. kita ada satu oh, menu kena dia. Okey, last menu Watanho. Watanho Watan Ho. Watan Ho daging. Tengok masih panas-panas. Oh. Tengok kejadian dia, tengok daging dia. Oh, oh dia pekat tau. Watan Ho dia memang jenis pekat sikit. Saya cuba daging dia dulu. Suapan yang pertama. Bismillah. Nah beli mas kasih nih guys kedai mas wow ramai ya masya allah Sepura. Air panah panas sedap Tapi dia pakai lah Dia tak pakai tepung jagung Dia pakai tepung ubi Cili potong Masya Allah Tak tahu dia gunakan kotiau Macam Hmm Kotiau tu ada rasa hangit-hangit Sedap Air tangan cek kan Memang Tak mengecewakan lah. Macam tegak saya Kalau Watanho Dia terlampau banyak bijan Saya tak boleh telan Dia punya minyak bijan dia sederhana. Light-light Okey dia ada juga sawi Bismillah Hmm sedia, Sedap sedap Sini Saya rasa antara tempat yang pagi-pagi kau boleh bawa family, anak-anak datang. Sebab so, menu dia sangat banyak. Okey, tuupan yang terakhir, kita tuang. Hai. Semua. Daging tu dia masak sekejap dari tadi. Sebab daging dia tak ada Jadi keseluruhan menu Aduh nasi, ayam bodas boda sekali gerai yang terpijalan Kalau macam ni Trended cafe-cafe hotel-hotel Kita bagi 10 bintang Mantap bro Terbaik Wajib bintang. turut Terima kasih banyak Semoga penonton-penonton saya yang tak pernah tengok ni Ditinggalkan dia boleh datang Sudah lah Overall semua sedap Terima kasih banyak cik. Terima kasih banyak Jem eh. Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke okay guys sudah selesai videonya dan kita ngiler guys ya Allah enak banget itu yang masak ternyata bukan kaleng-kaleng bukan orang sembarangan tapi chef guys ya di hotel belasan tahun Pantesan ini masakannya itu kayak di hotel gitu guys ya Kalau hotel tahu gak sih Kalau di kayak kita di hotel-hotel bintang Bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu Biasanya di restorannya itu Masak nasinya juga pakai kayak tadi itu guys ya Dan masakannya kayak telurnya aja udah khas banget ya omletnya seperti itu Dan kalau kita lihat cara masaknya juga Itu memang the best lah Itu skill yang tidak bisa jauh daripada chef gitu kan Kalau kita orang-orang biasa tuh kayak Masak nggak akan berani seperti itu Mungkin cuma gini-gini aja gitu kan Beda halnya dengan chef Ya yeah, pasti seperti itu masaknya Dan ratenya adalah 10 guys ya yeah, Bintang 10 Wow keren banget Berarti enak banget itu guys Wow Kena datang gak situ ya guys ya yeah. Dins apa namanya tuh Dins apa tadi din kitchen kalau kata saya lah eh. Nah pokoknya teman-teman semua Nah uh, Jom, coba try pasti sedap. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya sampai selesai. Saya Ben Ududdri, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.